Ya, Tidak ya. pake... jadi kan memang <tuk> <pake sama, bikinnya, tuk> komunikasi budaya ya Terus, eh, yang media sosial itu, aku kan aku oh, dalam, visual itu sebagai dasar <tuk> untuk... Kemudian yang ada dan kursi-kursi semua Jadi berhubungan dengan bilik gitu Justru kan ada yang ambil visual, maka di situ dilihat apa konteksnya. Jadi harus tetap wujud visual sebagai teks, kemudian ini berkaitan dengan yang ada di belakang konteks. Kemudian apakah ini dibersih dengan intertext Lalu perlu ditambahkan intersubjektivitas supaya supaya dalam analisis itu tidak hanya mencerahkan data dalam analisa pembahasan, tetapi menguji data itu dengan data yang lain. itu yang saya sarankan pada yang sedang rekam itu. <laughs> kalau ngelayang-layang nah, aja, ada terbaliknya nah. kalau tidak oh. ya, seperti layang-layang, satu yang tidak terbalik karena ada itu, makanya harus selalu berbeda pada -bak konteksnya nah untuk penguji konteks, gunakan intertext dan persekutu intertext itu teks yang sama di tempat yang lain yeah itu intersubjektif itu adalah hasil dari wawancara para ahli tentang ujung pisau itu sendiri. Nah, kemudian kesimpulannya adalah pada pengarang sendiri kamu todong mana itu sudah kalian, tidak ada orang lain. Ini masuk berita tidak saya? Atau aja melihat perut sering kita ikutin Ya itu untuk coba di belakang Jadi ya kalau Adam mengilai, memanai ujur visual hanya satu dari tertentu biasanya saja Ya itu hanya memindahkan Yang berarti disebut Sartes Sartes itu sebuah ujur visual harus disintesakan Harus didialogkan Disintesakan Ya itu ya Dialektik desa, adat desa, si desa baru terus terus Nah, proses ini misalnya teks bagi desa, sip adat desa sebagai interteks dan di inter sebagai si desa baru itu pilihan ya, sendiri, pemanahan sendiri, jangan pemanahan dari yang masih mentah itu. Terus ya. Sebenarnya masih tanpa, Pak, teknologi komunikasi yang harus dimasukkan orang kekorsiskan, ya Pak? Ya Pak, seluruh berkomunikasi itu kan basis. Jadi jangan lepas dari ke komunikasi antar budaya itu nanti ya, okay. politik, ras, yeah, ideologi, itu konteks juga pertanyaan oke, pertanyaan itu konteksnya Jadi kalau kita dengar di piramis juga itu tanpa dengan pengalaman. Lahirnya konsepsi tentang burung misalnya pada ya? melihat ayam itu tuh, ayam seperti ayam. Ayam kan seperti tandanya Lalu konteksnya bagaimana? Ya ayam yang ada di hidup itu kemudian Anda mengapa mengetahui itu bahwa ayam itu seperti ayam yang itu karena konsepnya yang sudah ada terima kekhalaman? Sebelum Anda tahu ayamnya susu sesungguhnya Anda tidak bisa mencoba. Ya, itu itu itu dasar. itu itu itu ya itu itu juga gitu tapi umet-umet itu lebih kepada sistem proses imursi jadi sebuah tanda itu merupakan uh, sebuah proses komunikasi proses imursi jadi misalnya mengapa ada suara cuci-cuci-cuici-cuici gitu, ya ada percaya tanya, suara apa apakah itu? Oh, itu suara permainan, permainan. Ini dari pengalaman ya, tadi? Ya, karena kita sudah pernah tahu dari pengalamannya itu tadi. Mengapa itu bisa berbunyi? Quick, quick, quick. Ya, itu loh, bisa berbunyi. Ya, nah, itu yang eh, berkelipung. Ya, karena di seluar daerah listrik, ada sekatelar. Selama sekatelar itu tidak disentuh, maka juga tidak akan berbunyi. jadi ada proses. Nah, Anda harus memahami juga apa itu proses itu. Kemudian kalau apakah teks ini benar sesuatu yang telah kadarnya sesuai dengan realitas, baca yog Karena yog dia itu ada tiga konsep yang ditemukan. Yang satu adalah hiperrealitas realitas tiga itu menyaksikan bahwa uh, sebuah teks ini dapat dipindahkan dari realitas nyata ke dalam realitas video ini ada distorsi, ada reduksi nah, Anda juga harus, oh, sobat penduduk, menjadi bahan analisis adanya reduksi dari realitas pertama ke realitas kedua itu kalau begitu Anda jadi orang komunikasi beneran yang ya